cuy kita berpetualang lagi ya belosukan mancing lagi cuy spotnya tuh jauh di dalam cuy ini perjalanannya cukup melelahkan Oke cuy, kita udah sampai di lokasi Kita bersihkan dulu semak-semaknya Oke cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini kita macing lagi cuy Ikan bujuk atau cana lucius, Tapi panas <laughs> Aduh, salah tempat nih cuy Gak apalah, untuk bismillahirrahmanirrahim Udah lama ke sini cuy Udah jarang dimasuki orang kayaknya Bismillahirrahmanirrahim Oke mantap Oke cuy lanjut selur, selur, selur. Ada, ada, ada. Kita pasang lagi cuy Mudah-mudahan masih makan cuy mantap Srek, cuy bujuk pakai cacing perdana hari ini alhamdulillah ukurannya lumayan cuy ah lumayan cuy oke cuy strik lagi cuy hilang. Joi lanjut anime dia ni. Haraga. Oke, okay, cuy. Main, main. Cek lagi, cuy, pakai tege. Mantap. Mantap jiwa, cuy! Pindah, cuy! Ah, Sepat baru, mudah-mudahan bagus. Hmm, makan, oh, kepar, wow! Oh pas sekelinya, Tuh hmm. Uh, dimakan langsung. Langsung disambar. Tuh, aduh. <laughs> Mm, makan teman-teman, mm. mm. mm. <laughs> lumayan besar. Hmm, makan. Pokto. Oh, hmm. Besar uh, duduh oh. Babon. Hmm, langsung oh, dimakan. Hmm, <laughs> hmm. Hmm. Hmm, hmm. Oh, duh. Mm hmm. Oh, Oh, A makan. Ini <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh>